Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Terkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai proses outgoing payment, yaitu proses pembayaran utang kita ke vendor. Teman-teman tentu masih ingat, pada saat kita mengerjakan uh, unit 4, kita pernah melakukan transaksi pembelian ke vendor, namun proses pembayarannya belum kita lakukan. Nah, di exercise ini kita akan mencoba menyelesaikan utang-utang kita ke vendor. Sebelum kita melakukan proses pembayaran utang ke vendor, kita perlu melihat daftar utang kita ke vendor. Caranya dengan membuka transaksi di folder accounting, kemudian financial accounting. Utang itu berarti account payable. Lalu account transaksi FBL1N display change slide item ini adalah transaksi yang dapat digunakan untuk melihat daftar utang kita ke vendor. Pada saat unit 4, transaksi kita pembelian itu ke vendor Baltus A strip nomor login. Teman-teman dapat mengetikkan kode vendornya di sini, lalu setelah itu tekan tombol execute. Nah ini merupakan daftar transaksi yang pernah kita lakukan, transaksi pembelian ke vendor Baltus, namun belum selesai, proses pembayarannya belum dilakukan. Terlihat di sini ada warna merah, ini berarti uh, transaksinya belum selesai. Kemudian ini nominal yang harus kita bayarkan setiap transaksi. Jadi dari transaksi ini kita dapat mengetahui, transaksi-transaksi yang belum diselesaikan dari perusahaan kita ke Vendor Baltus. Nah, dalam video berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara untuk melakukan proses pembayaran atau outgoing payment dari perusahaan kita ke Vendor Baltus. Demikianlah video ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.